G210 ya perhatikan ini ya perhatikan kertasnya kondisi kertasnya seperti ini ini tadi sudah saya perintah ya sudah saya perintah ngeprint. sebelum di print dia tidak error ya nah, ketika kita perintah print maka dia error ya kertasnya seperti ini, ini penyakitnya ya kertasnya miring ya kertasnya miring kita tarik tidak bisa ya ini kencang ini ya. kertasnya miring ngeprint separuh, dia miring ya perhatikan miring nah perhatikan errornya ya e kosong tiga nah ini errornya ya nah, nah selanjutnya se sebelum saya lanjutkan ya mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat skar sekali, jadi harap dimaklumi. Oke, jadi bagaimana cara servisnya ya? Silahkan tonton sampai habis ya caranya supaya tidak gagal paham dalam penyerbisan printer Canon G2010 ini ya. Yang perlu kita siapkan adalah sebuah obeng min ya kalau, bi kalau bisa yang panjang ya obeng minnya itu yang panjang untuk mempermudah cuman saya adanya yang pendek seperti ini cuman tidak apa-apa ya Nah sekarang ini kertas jangan kita tarik dulu ya jangan kita tarik kita matikan dulu Oke dah mati ya mati <coughs> kemudian sekarang kita buka tutupnya ya Nah, ini tutupnya, kita buka nah, ini saya perlu lampu ini ya sebentar ya saya, ini ada lampu nah, perhatikan kertasnya miring ya jadi kalian sudah mengetahui ya ini kertasnya miring kenapa dia miring nah ini jadi pertanyaan ya kenapa kertasnya miring, karena ada sesuatu yang mengajal di dalam penarik kertas ini ya ada mengganjal jadi dia ngeprenya tidak normal jadi miring nanya. nah sekarang cara menyerpisnya adalah kita <coughs> ini ya obeng ini ya obeng ini kita masukkan di sini ya ini perhatikan di sela bawahnya ini ya sela bawah roda ini ya bawahnya ini kita masukkan sini obengnya ya kelihatan ya Nah nah ya masuk ya perhatikan dan kelihatan ya nah itu ya ya obeng masuk di bawah nah ini supaya terang ya lampunya nah nah ya itu ya itu sudah masuk saya masukkan, nah seperti ini dia obengnya, nah sekarang perhatikan ya perhatikan di sekitar obeng ini ya ini saya tunjukkan ya ini ada sesuatu ada di ini ya, nih ada sesuatu di di bawah penarik kertas ini ya ini sesuatu, nah ini kita ambil ya, kita ambil apa ini sebenarnya Ya, kelihatan ya nah ini yang menyebabkan kertas miring ya enggak susah keluarnya nih kita cari apa namanya pinset aja sih ya. saya cari pinset dulu supaya lebih bermudah menarik kertas apa namanya ini ya pinset kita jepit menggunakan pinset nah kan ini ya. ini apa ini? Apa ini ya? Gak tahu ya, pokoknya sesuatu yang masuk di penari kertas ini ya. Nah ini yang men mengganjal di area kertas masuk ya, jadi dia miring kertasnya. rasa terdah itu baru kita. Baru kita tarik kertasnya ya, kertasnya, nah ya, ya, kertasnya miring. nah, sambil dilihat-lihat apakah masih ada gitu ya, dicek -cek. cuman kayaknya insya Allah itu aja saja ya, itu saja yang anunya, kita tarik sekarang, nah ini, dah normal kembali, nah sekarang kita tes hidupkan ya, mudah-mudahan, dengan yang mengganjal tadi itu sudah cuman itu saja ya ini dia apa ini Nah sekarang kita tes hidupan apakah dia masih error atau tidak ya oke okay. ini normal ya Printer normal ya hmm tadi seperti ini normal, cuman ketika pinta-perintah maka dia error ya E03 nah, sekarang kita tes fotokopi ini ada ini saja kita copy ya yang belakang ini kita tes, semoga kertasnya sudah normal kembali kita copy hitam ya Perhatikan, mudah-mudahan cuma itu saja yang nyangkut, ya. Kita tunggu, dia masih proses. Nah, tidak jalan, ya. jalan cuman ngapain separuh ya kita tambah kertasnya kita tambah kertasnya lagi oke kita perintah copy lagi uh masih ternyata ya masih ada yang nyangkut ya oke kita anul lagi, kita cek lagi terah kertas masuknya tadi ya. Ternyata masih error, berarti masih ada yang nyangkut. Nah, ya, error E03. Oke, Oke, kita cabut aja dulu ya. Nah ini kita cabut, kita buka lagi sepertinya masih ada ya yang nyangkut saya tidak mengecek lagi tadi ya karena tadi saya lihat besar itu saja yang nyangkut ternyata masih ada Nah ini ya perhatikan saya masukkan lagi nah, ya itu ya masih ada yang nyangkut nah itu dia perhatikan ada ya tuh masih ada yang nyangkut kelihatan tidak ya Dan masih ada yang nyangkut buang ya kecepet dia di sini nah ini nah dapat lagi ya hewan kayaknya ini ya perhatikan hmm, hewan semoga ini habis sudah kita ambil sama pinset saja nah, oke, okay, sudah kayaknya ya. perhatikan ini tadi ya ini yang nyangkut kedua, ini yang pertama tadi ya sudah kita ambil, ternyata ini kepalanya nah ini kepalanya, sudah keambil oke, okay, baru kita tarik ini ya baru kita tarik kertasnya Oke. Okay. Nah, ya. nah, sekarang kita tutup lagi. Kita tutup lagi. Kita pasang lagi ya. Tolok. Tes. Hidupkan lagi. Sekarang kita tes kopi ya. perhatikan apakah error? sudah angka satu berarti normal ya sekarang kita tes kopi lagi hitam kita tunggu bagaimana hasilnya apakah masih ada yang mengganjal atau tidak ya semoga sudah tidak ada lagi ya lagi ngelining ya kita tunggu saja Okay, kertas sudah tarik ya oke okay, masuk kertas perhatikan kertasnya sudah keluar wih mantap dah, kertas keluar ya cuman hasilnya putus-putus tidak apa-apa biarkan hasilnya putus-putus yang penting kertas sudah bisa normal ya sudah bisa keluar nah demikian ya